Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti, lovers, be lovers, serta Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan menggambarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Yilar.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 Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada bukan spesial banget bersama ya, Tiafors dengan foto cantik Bunda Liza tampil di acara festival Ramadan semalam Siapa nih yang sudah menyaksikan acara festival semalam pasti kalian bahagia banget ya Dengan penampilan idola kesayangan kita yang semakin cantik Dan pastinya banjir sekali pujian yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport Mendukung, mendoakan Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga, persahabat ya, di unggahan igs Bunda Lesti Kejora, ini mengunggah sebuah postingan video bareng BBL. Tuh, Alhamdulillah, Abang Fatih menemani Bunda Lesti Kejora syuting. Persahabat ya, ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan sekali. Masya Allah, selalu setia ya, Abang Fatih. Yang selalu menemani bunda kerja kemanapun Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk keluarga Leslar Dan kita lihat juga persahabat ya Si umpul Kalta bunda Lesli Love you Anak bunda Masya Allah banget ya Ini adalah kebanggaan dan pasti Abang El adalah semangat kita semuanya. Sama-sama kompak yang bersahabat untuk selalu mensupport mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Rizky Bilar momen pun di kembali oleh akun Lesti Bilar Tim, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Instagram leslar sgt95 mengatakan Biu, pipi oh pipi kau yang permen abang L katanya tuh salvo dengan pipinya abang L yang semakin tumpah nih persahabatnya masya Allah makin gembul dan makin menggemaskan kita bahagia sekali ya melihat abang Fatih yang selalu menemani Bunda kerja berikutnya para sahabat kita mampir ke akun Indosiar Indosiar mengunggah sebuah postingan nih ini sih luar biasa persahabatnya cute banget momen dimana Lesti Kejora saat duet bareng dengan fans sejati ini suatu kebanggaan juga banyak sekali dukungan dan support dari studio langsung yang mendukung idola kesayangan kita persahabat ya ini duet langsung aduh Masya Allah banget nih ini sih keren mudah-mudahan Leslie Jora semakin banyak doa yang diberikan persahabat ya tetap optimis, tetap semangat mudah-mudahan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik berikutnya juga persahabat yang masih diunggah Indonesia sahur barang pilih dua orang yang akan menemani kamu sahur tuh kira-kira kalian milih dua orang siapa aja nih persahabat ya ada urel harilida ada ilham ada Kirana, ada Bunda Kejora Kejoratu Persahabat ya Di postingan ini Ada Putri Da, Rara Lida, Reno, dan Selfie Lida Kira-kira Di sembilan nama yang diposting oleh Indosiar, siar, Warga Konoha mau pilih dua nama siapa nih persahabat Yang ingin menemani kalian sahur Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Juhui, sahur nanti mau ditemenin siapa lagi? Katanya tuh pilihnya dua aja ya, nggak boleh lebih. <laughs> Kita lihat persahabat dari akun Instagram hidung mancung abang L anak sekolah ini mengatakan di kalimat komentar, bunda dan bicitnya abang Fatih Min lesti kejora lidah Rara tuh katanya tuh persahabat ya, Milihnya bunda lesti dan Rara Lida, masya Allah banget sih memang tentu dukungan luar biasa dari Leslar Lovers. Dan kita juga bersahabat ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram @anskar1290 mengatakan Leslie ke jora lidara memang terbukti banget ya. Dukungan dari fans luar biasa. Berikutnya juga bersahabat kita ke unggahan yang bikin membuat kita semakin penasaran. Perhatikan, bersahabat, ada sebuah laptop dan sedang melakukan editing. Di sini ada sebuah postingan idola kesayangan dan ada kalimat. Bismillah, berkarya terus. Semoga kerja keras membuahkan hasil yang positif. Dan dibuat penasaran, bersahabat, ya, kalian fokus kemana, besti? Kita fokus di kalimat atas, bersahabat, ya, yang berada di atas Foto Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan kita coba perbesar saja Untuk kalimatnya Program online Takdir Cinta Lestari episode 1 Wow, kira-kira nih Persahabat ya Ada kejutan apa lagi Yang akan disuguhkan Yang akan diberikan kepada kita semua Dari Lesti dan Bilar Masya Allah banget ya Bismillah Program lancar dan sukses ini sih tentunya info yang sangat bahagia langsung dari Kak Rangga Syahid. Doakan terbaik persahabat ya. Mudah-mudahan ada info resmi langsung dari idola kita mengenai program online takdir cinta Leslar. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Tetap stay tune dan pantegun channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.